Ok guys, aku Daniel, so welcome to The Escape Ok, um, malam ni aku just nak kongsikan satu cerita aku Yang dah hampir, hampir lupa Bila mak aku ceritakan balik, mak pun ingatkan aku balik Aku teringat semua terus Ok, cerita dia sekejap ya hmm, Cantik tu, lampu macam tu betul lampu macam ni Ok, ni dan buat Wih, serius nanti. Sekejap dulu. Sekejap. Aku mati ke satu lampu. Okey, ngam terbaik lah, guys. Okey guys. Cerita macam ni. Um, dulu aku ada sekolah dekat sekolah Cina. Darjah 1 dan Darjah 2. Betul. Okey. Bila aku dekat sekolah tu, aku masuk Darjah 2. Um, aku diberi satu. Okay, aku tak nak mention nama sekolah aku. Kalau yang tahu, tahu. Kalau yang buka website um, official aku, korang akan tahu lah. Okey. Dekat sekolah Cina aku tu Aku diberi um, satu kitab Kitab Buddha Dan aku perlu menghafal ayat-ayat Buddha tu semua Haa, uh, minta maaf Kalau, kalau, ya Kalau betul lah itu kitab Buddha Jap ya, aku cari kitab Buddha Baiklah Ah, uh, Tapi aku dapat tu dalam bentuk ah uh, dia kurang-kurang macam ni lah Hmm Tak deh, okey. Aku tak ingat. Um, kertas dia kertas lama. Kalau korang tahu kertas lama tu, dia kertas yang nipis macam kertas muka yang dulu. Ah, okey tu. Um, aku diberi buku tu dan aku di disuruh untuk menghafal lah ayat-ayat dalam tu semua semua in Chinese. Dan aku perlu baca bahasa Cina. Okey tu satu point. <coughs> Bila setiap hari apa, aku tak ingat. Dia ada macam hari ritual istiadat apa benda tu. Aku minta maaf kepada viewers aku yang beragama Buddha. Aku minta maaf kalau aku tersentuh agama korang ke apa. I'm sorry. Disclaimer bawah-bawah Okay. Aku disuruh pergi. Kita akan pergi dekat... Um, macam... Temple yang kecil tu. Dan dekat dalam tu ada limau. Ada macam-macam lah. Ada apam. Um, dan aku disuruh macam... Pakai, apa, colok untuk Macam menyembah tu Aku kena buat sekali Yang aku pelik je, kawan-kawan Melayu aku yang lain Aku tak, uh, dia orang tak tak pergi Aku disuruh pergi Padahal dia orang tahu aku agama Islam, cikgu aku tahu Aku tak tahulah apa niatnya. Ni, kan Aku minta maaf, um, kalau cikgu aku tengok lah Kalau dia ingat aku Aku ingat, nama dia, Lau Bi Hui Dia salah cikgu yang kurus Dan, nanti aku cerita lagi Okay Bila, bila mana Aku diajar macam tu Dan cikgu aku suruh aku balik rumah dan praktis. Ah, inilah saat-saatnya yang Aku rasa sangat buruk dalam video aku Dan sangat hitam lah Aku uh, balik rumah Waktu maghrib Aku pergi buat ritual tu dekat rumah Dekat Ruang tamu Time tu bapa, abah aku dengan mama aku kat dalam bilik Semua um, Ya, yeah, betul lah Aku tengah buat Tengah practice-practice tu Sambil tu aku pegang Aku punya kitab tu Kitab Buddha tu Tiba-tiba aku Kenapa? Ha Tiba-tiba aku ditepuk dari belakang Kau bang Kau dalam pang Ha Kau rasa siapa yang aku? Abah aku <laughs> Yalah Kalau aku fikir sekarang Yalah kita agama islaman kita Ibarat Orang kata hampir itu Aku sudah murtad kot Dah murtad Um, Bapa aku bantai aku cukup-cukup Dia pukul aku cukup-cukup Dia tanya mana aku belajar Mana aku dapat buku ni semua kan Yelah Kita agama Islam kan Aku beritahu lah kat sekolah aku tu semualah Aku ceritalah semua kat dia Dia suruh aku mengucap balik Dia suruh aku baca Al-Fatihah balik semua Alhamdulillah aku boleh baca Dan Alhamdulillah Aku Islam Alhamdulillah Uh, kepada chinese, buddha, am um, Bud buddhism, eh buddhism, eh buddhism. Uh, apa pun agak ya orang yang beragama buddha yang tengah menonton video aku ni, aku minta maaf awal. Am um, kalau aku tersalah kata ke mengenai kau orang punya agama, kita masing-masing ada kepercayaan masing-masing. Uh, okay dalam Islam kalau kalau semua in, in this general lah. Dalam Islam kita perlu am um, macam mana nak cakap? kita tak boleh makan makanan yang haram seperti babi dan juga binatang-binatang yang tidak disebelih seperti ayam yang hanya dipotong kepala macam tu lah um, aku disuruh um, diajak makan babi dengan cikgu aku sendiri dia kata sedap <laughs> Alhamdulillah lah nasib aku tak makan sekali time dia dah ajak aku makan tu aku nak pergi nak datanglah nak dekat Tiba-tiba, ada hon kereta. Alhamdulillah Mama aku sampai Tepat on time. Tepat pada masanya Dan aku cakap, cikgu aku, aku cakap Chinese Waktu aku dah judua, aku dah satu, aku, aku, aku boleh cakap Chinese. Tapi sekarang aku dah lupa dah. Yang aku tahu, bagi, bagi tahu nama, um, ni haomah tu semua tahu tak? Ni haomah, orang yang cerita ni eh Ahm, um, wopuhui chang huai. <laughs> Itu je lah yang aku tahu. Ahm um, Uh, aku balik dan ya yeah. okey itulah aku rasa aku akan hentikan video sampai sini saja so guys jangan lupa subscribe like comment and share aku Daniel skip and house peace assalamualaikum